Bagaimana tentang Kota dan kota oh, yeah. Kalau kota dan kota itu kita Sudah ditentukan oleh Allah Kenapa masih dimintai bertanggung jawaban Antidak. Oh iya yeah. Betul, betul. <laughs> <laughs> <laughs> Ya seperti mukut di masa tadi ya. Jadi ngaji itu harus Kafa, kafa itu artinya komplit Jadi Nabi dalam banyak hal Yang momennya tepat ya Menganalisis dengan kota-kota Tapi dalam banyak hal juga melarang orang Membicarakan kota jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja kodok, kodok. terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat, jangan lalu setelah kodok-kodok kamu udah berkeinginan tobat, ini penting saya utarakan karena Nabi itu menghentikan pasti dua kali saya, saya jamin, di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan dua kali dua kali itu dua solusi Nabi pernah menghentikan jika <San> umatku telah menjustifikasi kotor dan kotor, famsiku kamu jangan ikut-ikut karena nanti akan yang zina nggak apa-apa, saya sudah kotor-kotor, yang maling ya nggak apa-apa karena sudah kotor, wah bahaya bisa hancur syariat seperti, tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnatkan itu ke kotor, kotor, kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam, ada kan di hati Sohay itu jelas, ini dengerin ya, ini betul di hati Sohay, Nabi Musa itu sangking Israelnya memang beliau orang apa? pertama semua nabi kan pasti mengalami diangkat ke alam ruh nabi loh ya tidak sampai ya, nabi samaan tidak nabi si begitu nabi ini ketika beliau diangkat di alam ruh itu ketemu nabi adam padahal nabi adam kan abul basar tokoh teramja pertama ketemu langsung ngomong gini, Anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam Anta ladhi akhraj dan nasa minal jernati wa asqaitahu Bisa apa khatir saya? Anta ladhi akhraj dan nasa minal jernati wa asqaitahu Gara-gara kamu, orang gak hidup di surga <laughs> Jadi kalau sangkan marah, gara-gara kamu Saya harus cari uang sampai Korea gitu.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 Nabi Musa, Nabi anta bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa, iya ya Nabi Adam, ya, betul gitu. Berarti kamu mengkritik saya, Atalumunani, fi amrin kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digotok-gotokkan oleh aku sebelum saya laku lakukan.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 kalau punya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang no. ini. Semua cowok tahu enggak? Semua lelaki tahu enggak? Kalau enggak pernah nafakoi diomelin tahu enggak? Tahu, Tapi ketika ini gak siap. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar kan? <setukungan rohlaus nochmal> <hire> <bih NAFAK> <stuh> Tapi istri kamu juga gitu, biasanya memang lanang, aja bola. Terus denger sampean mulai cinta orang lain. Harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan? Tapi <tuh> ya, <tuh lari dig -mati> <tuh> <tuh,"> manusia saja bisa memprediksi, <tune> kan gak mungkin kita nyifati Allah, Allah gak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah tentu itu udah mungkin, gak nah, mananya kodok-kodok kira-kira gitu, Allah itu tahu apa yang akan terjadi <tune> tapi tetap saja ini gak boleh dipakai justifikasi untuk masing-masing masing. makanya jelas aturan Quran, sama mohon kamu gak boleh salah, ini nanti saya baca saya kalau tapi ini biar tamu ayatnya itu ayatnya akan maa musibatin fil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 jadi untuk menghilangkan ujo bangga itu dengan cara iman sama kau Terus Rike Latakso ala wafat aku, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya, tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, hutangnya banyak. Oh, sudah bangkit saja, sudah takdir. Jadi mungkin ada yang menyaringkan coba ini carikan, mungkin disurat hati apa yang tadi dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi ya ma soba memusibatin fil arti wala fi anfusikum illa fi kitabim mingkobli annaf berwaha inadha lika'alabwohi yasir lika'ilah taksaw ala mafatakum wala tafrohu bima atar jadi kotor-kotor ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumolugur terhadap apa yang kamu dapat jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk ngilakan wujud ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi, ya, ya biasa saja sesuai skenario. Nah, ya sama seperti zaman suatu saat tua, sesungguhnya coplo, terus derdek-derdek kepeleset ibu, soalnya harus ya, saja. Jangan kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan akan seperti itu, Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, jadi, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja, nah, ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan L. Dengan.